Apa nongkrong, makan ini Ya. Fresh. Mocel kan? Biasa lompat. Walah, oh Mas Bro. Mocel, Mas Bro. Ya, mas. Copot. Mocel mau Tadi Iya. nyambung toh ya? Iya triple Dok. ini mau buat tidur, mancing beronang beronang limo biasa teman-teman Tiga sono nol tiga kali, ada Tapi agak jauh. Hai, hai, hai, hai, Pak, Pak, Pak. So, jangan pakai pensil. Pencil. kenanya pakai pensil. Nyala, yang gak pensil. Isis. Aduh, darah ada plastik aku. Tenggol, Kalo baru langsung kena tuh Baru ganti kena gitu. Berarti jodohnya kayaknya langsung terus It babon